Suara samar lindung melayang di langit sementara ekspresi kedua komandan dari Blood Dragon Hall perlahan menjadi gelap dan husyuk. Haha, sungguh berani. Apakah kamu mengerti implikasi dari kata-kata kamu? Pria berjubah hijau menatap lindung dengan gelap dan tertawa dengan suara dingin. Jangan percaya bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk melakukan sesukamu di wilayah perang bis hanya karena kamu telah mengalahkan Suzong. Air di sini jauh lebih dalam dari yang kamu kira. Komandan Blood Dragon Hall lainnya juga berbicara. Suaranya mengandung ejekan yang tidak bisa disembunyikan. Lindong tersenyum tipis. Dia menyilangkan jari-jarinya dan menatap mereka berdua dengan tatapan tenang. Aku sangat menyadari apa yang aku katakan. Jika kamu memiliki keluhan, kamu dapat melaporkannya ke Komandan Iblis Naga Langit itu. Aku tidak keberatan sehubungan dengan dia terus menjadi bos besar di wilayah ini. Namun, Aku khawatir tidak ada yang perlu didiskusikan jika ia ingin memiliki sepotong kue di Lightning Mountain. Petik 2, Lindong tidak mau berjuang untuk posisi bos besar. Tetapi mengingat karakternya ia tidak akan pernah membiarkan Blood Dragon Hall menindas dan mengeksploitasi dia. Selain itu, itu melibatkan benda-benda ilahi. Bahkan jika objek ilahi yang diperoleh bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Itu masih akan mampu meningkatkan potensi pertempuran dari Deep Lightning Mountain. Bagaimana dia bisa menyerahkan barang-barang seperti itu? Sombong apa? Dua komandan Blood Dragon Hall berteriak marah. Segera setelah itu, mata mereka menjadi gelap dan dingin. Namun, aku bertanya-tanya apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membuat keputusan seperti itu? Aku takut kamu tidak akan bisa menahan amarah dari Blood Dragon Hall ku ketika saatnya tiba. Petik 2, keduanya memandang ke arah kelompok centong setelah suara mereka terdengar, tetapi yang terakhir menghindari mata mereka. Mereka semua sangat menyadari hubungan antara Lindong dan Little Flame, yang terakhir pasti tidak akan keberatan dengan apapun yang ingin dilakukan Lindong. Selain itu, mereka mungkin tidak berani berkomentar secara terbuka tentang sikap Blood Dragon Hall, tetapi mereka merasakan ketidakpuasan besar di hati mereka. Mereka telah menyaksikan banyak mukjizat dari lindung dan sangat menyadari bahwa terlepas dari apa yang dilakukan pemuda ini, dia pasti akan mengevaluasi masalah ini terlebih dahulu karena dia berani menyinggung Blood Dragon Hall dengan kata-katanya. Kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Blood Dragon Hall dan tidak takut pada mereka. Sepertinya reputasimu di Gunung Petir jauh ini cukup tinggi, namun karena kami berdua ada di sini hari ini. Kami tidak memiliki niat untuk kembali dengan tangan kosong. Karena komandan iblis baru masih dalam pengasingan budidaya. Kami akan membawa kamu kembali ke Blood Dragon Hall. Dia bisa datang menjemputmu begitu dia pergi. Petik 2 Ekspresi dari dua komandan Blood Dragon Hall menjadi sangat dingin setelah menyaksikan reaksi kelompok centong. Mata mereka berisi beberapa niat membunuh saat mereka melihat Lindung dan perlahan berkata. Bang. Yuan Power melonjak ketika suara mereka terdengar. Menyapu seperti gelombang mengerikan saat tekanan kuat menyelimuti seluruh Deep Lightning Mountain. Tuan-tuan, ini Deep Lightning Mountain. Kamu tidak diperbolehkan bertindak sesuka kamu. Petik dua. centong menjadi geram ketika melihat ini. Dia melambaikan tangannya yang besar dan sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bawah. Mata mereka waspada ketika mereka menatap kedua individu. Ku. Namun, dua komandan dari Blood Dragon Hall benar-benar mengabaikan centong. Mata jahat mereka tertuju pada Lindong. Selanjutnya, mereka bergerak, berubah menjadi dua sinar cahaya hitam yang melesat dengan kecepatan kilat. Cahaya kelabu secara bersamaan berkumpul di tangan mereka sebelum berubah menjadi dua duri hitam yang luar biasa tajam. Dengan lambayan tangannya, Lindong menghentikan kelompok centong yang bergegas untuk membantunya. Sementara mata hitam pekatnya memandang dua sosok yang sangat cepat dan ganas. Swoosh, kedua tokoh muncul di depan Lindung dalam sepersekian detik saat duri hitam tajam melesat. Mereka langsung merobek ruang dan datang menusuk ke arah Lindung sambil disertai dengan es dingin yang menusuk tulang. Dentang, kedua duri hitam itu ditujukan ke tenggorokan Lindong. Namun, mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka berada sekitar setengah inci dari target mereka. Empat jari ramping tanpa sadar membentang dan meraih duri hitam tajam seperti penjepit logam. Sisik hijau telah muncul di jari, menyebabkan duri hitam yang tajam, yang bisa merobek ahli tahap kematian mendalam muka, tidak dapat menyebabkan kerusakan Lindong. Kamu benar-benar datang mencari orang lain untuk bertindak sekuat tenaga dengan kemampuan yang sedikit seperti itu. Bukankah kamu sedikit terlalu percaya diri? Lindong mengangkat kepalanya. Dia menatap dua komandan dari Blood Dragon Hall yang ekspresinya telah berubah saat dia berkata dengan senyum tipis. Centong dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar ketika mereka melihat bahwa empat jari lindung telah berhasil memblokir serangan tajam dari dua komandan. "Kamu, ekspresi wajah kedua komandan Blood Dragon Hall, menegang. Kemungkinan mereka jarang menghadapi situasi di mana seseorang dapat menerima serangan mereka dengan tangan kosong." Selain itu. Pria muda ini sebelum mereka hanya pada tahap kematian mendalam awal. Sepertinya rumor bahwa orang yang membunuh Suzong adalah manusia dan bukan panglima iblis baru itu benar. Dua komandan dari Blood Dragon Hall menatap pemuda di depan mata mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa orang yang kelihatannya biasa saja ini sebenarnya adalah Asura yang mengamuk. Namun, tidak mudah untuk menyingkirkan kita berdua grey power abu-abu gelap tiba-tiba keluar dari kedua tubuh mereka. Segera setelah itu, tubuh mereka dengan cepat membengkak pada tingkat yang mengejutkan. Lapisan demi lapisan sisik yang tajam tumbuh dari bawah kulit mereka ketika aura mengerikan perlahan-lahan melonjak. Dalam beberapa napas, dua komandan besar sudah berubah menjadi bentuk setengah kadal. Bila skala tajam yang terbuat dari kelompok timbangan tumbuh di punggung mereka. Dari kejauhan. Mereka tampak seperti mesin pembunuh dingin. Hati-hati Tuan Lindong. Keduanya berasal dari suku Dimen Lizat dan tubuh mereka bahkan mengandung garis keturunan suku naga yang sangat encer. Oleh karena itu, tubuh fisik mereka sangat kuat. Dua centong buru-buru memperingatkan saat melihat perubahan dari dua orang ini. Mendesis, lampu ganas yang megah menyapu dari dalam tubuh keduanya. Mata mereka ganas dan kejam saat mereka menatap Lindong. Dibungkus kekuatan Yuan yang perkasa, cakar-cakar tajam yang tak tertembus menembus ruang dan dengan cakar-mencakar kepala Lindong. Kadal, Lindong mengangkat alisnya, namun, dia tidak memilih untuk menghindar. Lampu hijau muncul di lengannya dan sisik hijau muncul. Namun, sisik hijau ini tampaknya memiliki jejak aura agung dan hitma tambahan dibandingkan dengan sisik abu-abu pada tubuh keduanya. Dentang, suara metalik yang memekakkan telinga. Percikan terbang dan riak energi melingkar yang terlihat dengan mata langsung menyapu keluar dari titik kontak. Bahkan ruang itu sendiri beriak dan menjadi terdistorsi karena gaya. Tubuh fisik yang kuat. Dua komandan Blood Dragon Hall terpaksa mundur beberapa langkah. Mata mereka terkejut ketika mereka melihat tinju berskala hijau Lindong. Riak samar dari tubuh yang terakhir memberi mereka perasaan penindasan. Aku akan membiarkan kalian berdua melihat kekuatan naga sejati. Lindong menyeringai pada mereka. Di kedalaman matanya, lampu hijau berkumpul menjadi seekor naga. Sementara itu, lampu hijau di sekitar tubuh Lindong menyala ketika banyak tato lampu naga hijau muncul dan menerjang kulitnya. Cercah, kulit Lindong berdenyut saat tubuhnya dengan cepat mengembang. Sisik hijau berkedip dan muncul sementara lengan dan kakinya berubah menjadi anggota badan naga. Sisik-sisik itu sepertinya menyembunyikan ketajaman di dalamnya sementara kekuatan yang menakutkan keluar Bentuk setengah naga Ekspresi dua komandan besar Blood Dragon Hall segera berubah setelah melihat transformasi Lindong Mereka bisa merasakan tekanan besar dari tubuh yang terakhir Tekanan ini bahkan lebih kuat dari komandan Iblis Naga Langit Ini tidak berarti bahwa kekuatan Lindung telah melampaui komandan Iblis Naga Langit Sebaliknya itu adalah kemurnian dari tekanannya yang melampaui Komandan Iblis Naga Langit. Swash. Namun pada saat ini, Lindong tidak memberi mereka waktu untuk terkejut. Dia mengungkapkan senyum dingin ke arah keduanya ketika tubuhnya tersentak. Cepat mundur. Murid keduanya tiba-tiba menyusut ketika mereka mundur bersama. Terlalu lambat. Tawa terdengar di belakang mereka. Menyebabkan mereka berdua dipenuhi teror ketika mereka mencoba untuk mundur. Dari sudut mata mereka, para komandan melihat dua kepalan naga besar yang sepertinya mengandung auman naga saat mereka melaju ke arah mereka. Bang, namun, keduanya bukan penurut. Bahkan pada saat ini, mereka masih berhasil memelintir tubuh mereka dengan cara yang aneh sambil menyilangkan tangan mereka saat kekuatan Yuan yang agung tersapu. Dinding Kadal Besi Ruang di depan keduanya tampaknya telah memadat saat yuan power abu-abu berubah menjadi dinding logam sementara pola aneh dengan cepat muncul di atasnya. Ekspresi dingin melonjak dalam mata Lindong. Petir tiba-tiba melonjak dengan cara tersembunyi dan berkumpul di tinju naga. Dong, tinju Lindong akhirnya menabrak pertahanan yang kokoh dengan keras dan suara keras terdengar. Pada saat ini. Kekuatan yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang telah ditekan untuk waktu yang lama. Berderak, retakan menyebar di dinding logam yang kuat dalam sekejap. Segera setelah itu, itu langsung meledak terpisah di depan mata terkejut dua komandan dari Blood Dragon Hall. Kedua sosok terlempar ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, mereka dengan keras menembak ke gunung di bawah mata tertegun dari kelompok centong. Ubu mereka tertanam dalam di dinding gunung. Ekspresi Lindong acuh tak acuh. Jelas. Dia tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Dia mengepalkan tangan dan lampu hijau berkumpul untuk membentuk tombak. Sepotong petir tampaknya berkumpul di ujung tombak. Karena kamu mengharapkan jawaban. Ini adalah jawaban yang akan kuberikan padamu. Kilatan dingin melintas di mata Lindong. Tombak di tangannya. Yang berisi kekuatan penghancur yang menakutkan. Menembak ke arah dinding gunung yang retak. Bas-bas, tombak menembus langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat berikutnya, itu telah mencapai dinding gunung. Namun, ruang di atas gunung itu tiba-tiba terbuka ketika tombak itu akan menembus tubuh kedua komandan itu dengan kejam. Tinju berwarna darah besar mengulurkan tangan dan meraih tombak. Dengan tinju yang kuat, tombaknya hancur. Berat, kamu benar-benar berani. Berani-beraninya kamu menyentuh orang-orang di Blood Dragon Halku. Petik 2, raungan marah yang mengandung niat membunuh yang kuat juga dipancarkan dari celah di ruang angkasa ketika tangan besar itu muncul. Komandan Iblis Naga Langit, kulit centong dan yang lainnya memucat saat mendengar tangisan ini. Pada saat yang sama, lindung perlahan menyipitkan matanya saat dia menatap celah di ruang angkasa. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1078, Komandan Iblis Naga Langit, ruang di langit telah pecah, sebelum telapak tangan merah darah besar memanjang, dan menghancurkan tombak. Teriakan marah terdengar di tempat itu, suara itu berisi keinginan membunuh dingin, menyebabkan suhu daerah turun. Komandan Iblis Naga Langit, kelompok centong sedikit pucat ketika mereka melihat tangan besar itu, segera mereka mengepalkan gigi mereka. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa Panglima Iblis daerah perang bis yang sangat terkenal dan hebat akan benar-benar menyerang. Ini adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan sangat ditakuti oleh Suzong. Meskipun puncak tahap kematian mendalam yang sempurna hanya satu langkah dari tahap samsara, jarak antara keduanya sangat besar dan sulit untuk ditembus. Namun, wajah Lindong tampak relatif tenang dibandingkan dengan perubahan ekspresi mereka yang drastis. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ruang yang telah terbelah, sambil tersenyum. Dia berkata, apakah kamu akhirnya akan menunjukkan dirimu sendiri? Dari nadanya, sepertinya Lindong sudah menyadari bahwa Panglima Iblis Naga Darah sedang mengamati tempat ini. Cahaya merah gelap berkumpul di dalam celah spasial. Tangan besar itu menghilang dan sosok lampu merah gelap perlahan muncul. Akhirnya. Itu muncul di depan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di Deep Lightning Mountain ini. Sosok ini memiliki rambut panjang merah gelap dan tubuhnya tinggi dan kuat. Ada aura berwibawa yang tidak bisa disembunyikan di alisnya. Simbol naga masih menempel di alisnya, memberinya tatapan dominan. Orang ini jelas salah satu dari tiga komandan iblis besar terkenal di wilayah Perang Bis, Panglima Iblis Naga Langit. Kekuatan Yuan di sekitarnya bergejolak intens saat Komandan Naga Langit Iblis muncul. Ada aura yang sangat misterius dan tak terlukiskan samar-samar berlama-lama di atasnya. Aura itu mengeluarkan bau panggung samsara, menyebabkan seseorang merasa takut. Dia memang di panggung samsara. Lindung menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan Lindung merasa bahwa lawan tingkat ini sangat sulit untuk dihadapi. Alasan mengapa dia bisa menyegel Jenderal Limo kembali di Flame Divine Hall, adalah karena ada banyak ahli dari Flame Divine Hall dan Tang Sin Lian mendukungnya. Namun, dia sendirian sekarang. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, itu masih merupakan hal yang sangat sulit baginya untuk mengalahkan seorang ahli Super Samsara Stage sendirian. Seluruh Deep Lightning Mountain menjadi benar-benar sunyi di bawah tekanan dari lampu merah gelap itu. Bahkan, banyak ahli dari Deep Lightning Mountain memiliki wajah pucat. Jelas, mereka cukup takut dengan komandan iblis naga langit ini. The Heaven Dragon Demon Commander benar-benar mengabaikan sepasang mata ketakutan mereka. Dia hanya menundukkan kepalanya perlahan. Kemudian, matanya yang seperti binatang buas mengandung aura iblis sedingin es. Ketika dia menatap sosok kurus di bawah, Lindung juga mengangkat kepalanya dan menatapnya. Wajah pemuda itu berisi ekspresi yang sangat tenang yang tampaknya bertentangan dengan usianya. Mengikuti peningkatan kekuatannya, Lindong tidak lagi setakut dan tak berdaya ketika menghadapi ahli tingkat ini. Seperti yang dia lakukan kembali di unik Devil City. Dua pasang mata bertukar pandang di udara. Sepertinya udara itu sendiri sudah berhenti. Suasananya begitu menekan dan menakutkan. Ledakan Gunung di bawah tiba-tiba retak sementara suasananya menjadi tegang Kemudian, dua sosok terbang dengan sedih Setelah itu, mereka muncul di udara Mereka adalah dua komandan dari Blood Dragon Hall Yang dikirim terbang oleh Lindong sebelumnya Kemarahan dan rasa malu melintas di mata mereka ketika mereka muncul dan melihat komandan iblis naga langit Mereka, dua ahli tahap kematian mendalam yang sempurna Direduksi menjadi keadaan yang begitu menyedihkan di tangan pemuda awal tahap kematian mendalam ini. Ini menyebabkan mereka merasa malu, anak kecil yang menarik selain dua komandan iblis besar lainnya. Kamu adalah orang pertama di wilayah Perang BIS yang berani untuk tidak menghormati aula naga darah. "Aku, Sir Demon Commander, kamu terlalu baik!" Lindong tersenyum. Mata tajam The Heaven Dragon Demon Commander menatap Lindong. Matanya sedikit bergetar ketika dia berkata, Kamu tidak ingin memberikan Blood Dragon Hall aku upeti tahunan. Aku tidak memaksakan kondisi tambahan pada kamu. Saat itu, Suzong juga ditawari kesepakatan yang sama. Petik 2, Suzong adalah Suzong. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Komandan Iblis Naga Langit. Dia bukan takut atau arogan. Aku sudah mengatakan bahwa Blood Dragon Hall masih menjadi penguasa wilayah ini. Gunung Dip Thunder, aku tidak akan bersaing dengan kamu. Namun, sehubungan dengan upeti itu, tidak dalam batas yang bisa aku terima. Lindong telah berjalan langkah demi langkah ke titik ini setelah bertahun-tahun. Lawan yang dia temui semakin kuat. Namun, seseorang yang bisa membuatnya tunduk dan membayar upeti belum muncul. The Heaven Dragon Demon Commander mungkin kuat, tapi dia jauh dari mencapai level ini saat centong dan yang lainnya menatap Lindong yang sebenarnya berani memprovokasi Panglima Iblis Naga Langit, keringat dingin muncul di hati mereka. Tidak ada seorang pun yang hadir yang bisa tetap tak kenal takut di hadapan seorang ahli Super Samsara Stage. Namun, jauh di dalam pemuda ini, sepertinya dia tidak tahu apa itu ketakutan. The Heaven Dragon Demon Commander menyipitkan matanya saat ruang di sekitarnya berfluktuasi. Tampaknya ada raungan Naga Samar yang menyebar darinya. Menyebabkan kulit banyak ahli di sekitarnya mati rasa. Keheningan berlanjut di udara sejenak. Akhirnya, Komandan Iblis Naga Langit tersenyum samar. Dia berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin membayar upeti atau menyerahkan objek ilahi. Dua Komandan dari Blood Dragon Hall terkejut ketika mengatakan ini. Dia akan berbicara ketika dia melihat ekspresi main-main di mata Komandan Naga Langit Iblis. Dia dengan cepat berhenti berbicara. Chen dan yang lainnya terkejut. Sangat mungkin bahwa mereka terkejut bahwa itu sangat mudah untuk bernegosiasi dengan Panglima Iblis Naga Langit yang sombong di wilayah Perang Binatang. Namun, Lindung mengangkat alisnya bukannya merasa senang seperti yang mereka lakukan. Matanya melihat ke arah Komandan Iblis Naga Langit dan tertawa. Bolehkah aku tahu apa yang diinginkan oleh Pak Iblis Komandan? Haha, pintar sekali. The Heaven Dragon Demon Commander tertawa. Ada beberapa panas melonjak dari dalam matanya. Dia menunjuk ke arah Lindong. Aku ingin seni bela diri suku naga terbaik yang kamu praktikkan. Jika kamu menyerahkan seni bela diri itu kepada aku, aku akan menggunakan dua objek ilahi untuk menukarnya. Apa yang kamu katakan, Panglima Iblis Naga Langit ini benar-benar memusatkan perhatiannya pada keterampilan naga terwujud naga hijau Lindong. Ini tidak mengejutkan. The Heaven Dragon Demon Commander terkait dengan suku naga dan ada darah naga di tubuhnya. Oleh karena itu, secara alami mungkin baginya untuk memahami beberapa misteri keterampilan naga terwujud dari langit hijau. Naga murni dari tubuh lindung jelas merupakan hasil dari seni bela diri ini. Jika dia bisa mendapatkannya, dia tidak hanya akan bisa meredam tubuhnya, tetapi bahkan garis keturunannya akan semakin murni. Objek ini jelas sangat memikatnya. Lindong menyipitkan matanya sebelum senyum cepat muncul di sudut bibirnya. Namun, senyum ini terasa dingin. Dia menyadari bahwa Komandan Iblis Naga Langit ini mengejar sesuatu yang lain. Tetapi dia tidak berharap bahwa yang terakhir ini memiliki ambisi liar. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar setelah Green Heaven Materialist Dragon Skill, The Heaven Dragon Demon Commander di langit tersenyum tipis sambil menatap Lindong. Keserakahan dan keganasan berkumpul jauh di dalam matanya. Tampaknya ada fluktuasi seperti Yuan Power mengerikan yang terbentuk di belakangnya. Itu tampak seperti lautan ketika melihat dari jauh. Serangan yang sangat menekan menyebar ke Deep Lightning Mountain. Jika kamu ingin mendapatkan seni bela diri ini, Lin Dong memandang Komandan Iblis Naga Langit. Dia tersenyum. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk menerimanya. Aku bisa menyetujui persyaratan kamu selama kamu menyerahkan seni bela diri itu kepada aku. Komandan Iblis Naga Langit menundukkan kepalanya untuk melihat pemuda di bawah. Ruang di belakangnya sangat terdistorsi dan tampak sangat menakutkan. Aku sadar kamu cukup terampil. Memiliki kemampuan bertempur seperti itu ketika kamu hanya berada pada tahap kematian mendalam awal. Sepertinya bahkan kata, jenius tidak bisa menggambarkan kamu dengan memadai. Namun. Aku telah membunuh banyak jenius selama bertahun-tahun. Petik 2. Percayalah. Saat ini kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menentangku. Aku bisa memberi kamu kesempatan untuk terus tumbuh. Satu-satunya syarat adalah kamu harus menyerahkan seni bela diri itu padaku. Petik 2. Mayestik Yuan Power berkumpul di belakang Komandan Iblis Naga Langit. Tampaknya telah berubah menjadi naga besar yang membentang tanpa henti. Naga itu memiliki enam sayap dan menghabisi matahari, menyebabkan langit menjadi redup. Seluruh langit bergetar karena diselimuti oleh tekanan yang menakutkan ini. Lindung mengangkat kepalanya, mata hitamnya yang gelap menatap komandan iblis naga langit yang memiliki aura menakutkan. Jubah di atas tubuhnya mengepak beberapa saat kemudian. Dia akhirnya membuka mulutnya dan tersenyum. Memang sangat sulit untuk berurusan dengan ahli panggung samsara, namun. Jika kamu benar-benar ingin berurusan dengan aku, kamu harus menggunakan tubuh kamu yang sebenarnya. Trik seperti itu tidak berguna untukku. Petik 2. Mata Komandan Iblis Naga Langit di langit dengan cepat menjadi tajam. Itu bukan tubuhnya yang sebenarnya. Centong dan yang lainnya terkejut. Segera, dia melihat ke arah Komandan Iblis Naga Langit di langit, yang memiliki aura menakutkan. Hati mereka sedikit bergetar. Hanya avatar roh iblis belaka sudah sekuat ini. Bukankah tubuhnya yang sebenarnya akan lebih kuat? Apakah seorang ahli di panggung samsara benar-benar sekuat ini? Sungguh lelaki kecil bermata tajam. The Heaven Dragon Demon Commander menatap lindung dengan mata tajam. Sesaat kemudian, dia tersenyum tipis. Namun, begitu kamu akhirnya bertemu tubuhku yang sebenarnya, kemungkinan kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesal. Aku tidak berharap situasi hari ini berkembang sampai tahap itu. Membunuh seorang jenius pada akhirnya adalah tindakan yang sangat penyesalan. Petik 2. Tuan Komandan Iblis. Kamu harus pergi sesegera mungkin. Aku sudah memberikan jawaban aku. Lindong berbalik. Kakinya berhenti saat dia memutar kepalanya. Kedua matanya seperti sepasang jurang yang dalam ketika dia menatap Komandan Naga Langit. Percayalah, kamu tidak bisa menangani seni bela diri ini. Karenanya, kamu harus berhenti mencari masalah untuk dirimu sendiri. Petik 2. The Green Heaven Materialist Dragon Skill diberikan kepadanya oleh King Z. Bahkan di dalam suku naga, hampir tidak ada orang yang memiliki kualifikasi untuk mempraktikkannya. Panglima Iblis Naga Langit ini tidak dianggap sebagai anggota murni suku naga. Oleh karena itu, dia memang sangat jauh dari kualifikasi dari berlatih Green Heaven Materialist Dragon Skill. Kelompok centong dan dua komandan dari Blood Dragon Hall sejenak tertegun. Ekspresi mereka sedikit aneh. Mantan diam-diam berpikir bahwa Tuan Besar mereka memang sombong seperti dia selalu. Yang terakhir tersenyum dingin ketika dia diam-diam berpikir bahwa bocah ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Tidak pernah ada orang dari wilayah Perang Bis yang berhasil bertahan hidup setelah memprovokasi Panglima Iblis Naga Langit. Seseorang yang gegabah yang tidak mendengarkan kata-kata baik. The Heaven Dragon Demon Commander juga terkejut. Dia tanpa sadar tertawa. Namun, tawanya tampak cukup ganas. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya yang besar dan tiba-tiba mengepalkannya. Karena ini masalahnya. Aku hanya bisa menggunakan metode lain. Bang, enam sayap besar naga terbang. Yang membentang tanpa henti di langit tiba-tiba membuka mata besar berwarna merah darah pada saat ini.